<تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam A'ala wa alihi Wa ashabihi wa Amma ba'd Tadi kita bincang Pasal uh, Wasal Wal -qurbu wal -bu'du. Al wasal yani, Menyambung atau sampai Dekat dan eh, Jauh Maka boleh kita simpulkan Yang dimaksud Usul, wasal, sampai Sambung Bukan seperti Menyambungnya Tempat, barang, benda Tetapi lebih kepada Mengenal hakikat dirinya Orang apabila mengenal hakikat dirinya berarti sudah wasal ya sudah sampai, sudah sambung. Ya, bu, ya, kalau bukan makna eh, mengenal hakikat dirinya maka nak diartikan apa? Ya, sampai kepada Allah, nyambung kepada Allah, usul, ya, atau Apabila dia telah menyaksikan bahwa dirinya tiada, tiada maka itulah usul, itulah wasal. Orang yang tidak mengenal dirinya itu umpama dia belum tahu kalau nama dia sebetulnya Mahmud. Tapi dia masih... Ya, dia mengatakan ah, ah, Ahmad atau nama lain. Begitu tahu nama dia Mahmud, maka ya, dia baru uh, mengenal dirinya, Dan mengenal dirinya dengan Mahmud, bukan dengan membuang Ahmad, karena Ahmad tidak ada, bukan namanya Maka orang mesti mengerti bahwa jika namanya Muhammad, maka dirinya Muhammad, ya, itu perumpamaan yang tadi Faizan al-arifu wal-ma'rufu wahidun Kalau begitu yang mengenal dan yang dikenal itu satu Wal-wasil wal-mawsulu wahidun Yang sampai dan yang dicapainya satu Wal-ra'i wal-mar'a wahidun Yang dilihat, yang melihat dan yang melihatnya satu Fal-arif sifatuhu yang mengetahui, yang mengenal adalah sifatnya wal-ma'ruf zatuhu yang dikenal itu zatnya ya. kenapa apabila Allah telah mentajalikan sifat-sifatnya, asma-asma-nya maka sifat dan asma itu akan kembali ke zatnya, karena miliknya seperti cinta yang kita berikan kepada perempuan maka Perempuan menjadi surah cinta kita, maka dia akan mencintai kita dengan cinta kita. Selama dia memegang cinta kita, mesti dia condong ke kita dengan cinta kita yang ada pada dia. Nah, maka sebetulnya yang mencintai dan yang dicintai satu. Kalau mulai ada dua cerai, ya, mulai ada dua cerai. Kita mengatakan cinta kepada wanita Aku cinta padamu Sebetulnya Aku cinta kepadaku Ambillah cintaku kepadaku ini Untuk kau cintai aku Dengan cintaku Maka kekasih itu Mesti memenuhi keinginan kita Dia Dia memenuhi keinginan kita Karena dia mencintai kita Dengan cinta kita Pun kita demikian maka pencinta itulah kekasih. Wal wasil sifatuhu wal mawsul dhatuhu. Yang mencapai sifatnya. Yang dicapai zatnya. was wal mawsupu wahidun. Maka sifat. Yang mempunyai sifatnya itu satu. Hadha bayanu man arafa nafsahu. Faqad arafa rabbahu. Inilah penjelasan. Ya. Ayat man aropa nafsah Fakod aropa robba Faman pahimahazal misala Alima annahu la wasla Wala fasla Barang siapa yang memahami Contoh ini dia akan tahu Sebetulnya tidak ada sambung Dan tidak ada pisah Karena kalau ada sambung Berarti ada pisah Perlu untuk disambung Ya maka tidak ada pisah dan sambung itu semua adalah bayan ya, penjelasan. Wa an al huwa wal huwa yang arif dia yang di yang dikenal dia. huwa wal yang melihat dia dan yang dilihat dia. Wal wasil huwa wal mausul huwa yang mencapai dia dan yang dicapai dia. Karena tidak ada selain dia ya, Yang dapat mencapai dia Tak ada yang mencintai kita kecuali kita Kalau perempuan menolak menerima cinta kita Untuk mencintai kita dengan cinta kita Maka tak ada yang mencintai kita Selain kita Kekasih itu pun bukan selain daripada kita Dia mencintai kita dengan cinta kita karena kalau tidak dia menolak me me Beban cinta itu Aku cinta padamu Aku terima cinta cintamu Beban konsekuensinya ya, Melayani, memenuhi keinginan Konsekuensinya Kalau dia tidak mengambil cinta kita Dia tidak akan melaksanakan ya. Itulah sir ya, Antara apa Antara makhluk kepada makhluk Agar kita mudah mengerti bagaimana kepada Allah. Wa man anhu dan tidak ada yang memisahkan ya tidak ada orang selain Allah yang yang memisahkan darinya tidak ada. Man fahima dzalika barang siapa yang memahami ini kholasa min syirk syirk min syarq syirk kalau memahami ini maka dia bersih dari tali kesyirikan Rangkaian jaringan kesyirikan Jika tidak paham Memang dia tidak dapat mencium ya, apa Hak semerbak atau baunya Kebersihan dari syirik Dia tidak tahu makna Makna bersih dari syirik itu tidak tahu jika tidak mengerti ini <Suluh> Beliau mengutip lagi perkataan sebagian orang sufi yang mengatakan ya <Suluh> Bahwasanya jalan menuju Allah itu tidak mudah Melainkan dengan fana Dan mempanakan panak ya. Ini kebanyakan orang-orang arif Yang menyangka bahwa dia mengenal diri dan mengenal Tuhannya Dan menyangka bahwa mereka telah terbebas terbebas dari goplah wujud ya. Mereka berkata begitu bahwasanya jalan menuju Allah tidak mudah Mesti dengan fana Ya, wabifana ilvana. kalau sudah fana fana itu kan meleburkan, menghancurkan menghilangkan, membuang ya, meniadakan dirinya ya, padahal dirinya memang tidak ada secara independen ya, secara wujud yang independen al istiqlal lebih wujud ya, wujud yang independen <tuh> wa dzalika adami fahmihim ka nabi sallallahu alaihi wasallam demikian itu disebabkan mereka tidak mengahami perkataan nabi an annahum dan karena mereka menyangka bahwasanya mereka bima syirik ya. eh dengan hilangnya atau terhapusnya syirik asharu tauran ilahnya fil wujudi mereka memberikan isyarat satu satu apa? Satu pasa, Satu perkembangan kepada penapian wujud. ul wujud. Itu satu fase Watauran satu fase lain lagi. Ilal fana. Watauran ilal fana fana Pana wujud. Kemudian pana. Dan mempanakan pana. Watauran lagi ilal mahou. Fana wujud. Fana ulfana mahou. Watauran ilal istilam. Nanti istilam. Ya. Ada lagi sahak, mahak itu banyak sekali. Sahak itu seperti tepung debu. Ya. Kalau mahak itu sudah hilang, nah, ini jadi panjang. Ya. Imam al-Ghazali, potong saja. Kamu tak ada, macam mana kamu perlu? Kamu perlu, kamu tiadakan hanya. Perlu menyaksikan Hakikat ket, Ketiadaanmu Nah ini bukan penyaksian akal Bukan penyaksian ilmu Tetapi Penyaksian ma'rifat Penyaksian Batin Dalam arti Di dalam dadanya, di dalam kalbunya Atau ruh ya, eh, Memiliki Memiliki atau mendapatkan ya, atau telah ditajalikan oleh Allah asma ilahiyah nur Muhammad sifat ulyah, ya makomat ruhiyah maka pentingnya tarekat di situ untuk mewarisi sifat kerohanian itu dari kalbu gurunya karena itulah Um, satu alat untuk makrifat kepada Allah itu sifat Allah, karena mengenal Allah dengan Allah yang mengenal itu sifat, yang dikenal itu zat. Karena sifat mesti kembali ke zat. Apabila sifat Allah telah menjadi sifat kita, maka kecenderungan kepada Allah begitu kuat, seperti perempuan itu telah memberikan cinta dia kepada dirinya. Itu cinta itu diberikan kepada kita untuk kita mencintai dia dengan cinta dia itu. Jika kita tidak mendapatkannya, bagaimana kita mencintai dia? Karena cinta bertepuk sebelah tangan itu tidak bercinta. Bercinta itu adalah apabila ya, kita mendapatkan cintanya. Cintanya dia kepada dirinya sendiri. Ya, untuk kita cintai dia dengan cinta dia itu. Maka kita melihat Allah dengan sifat melihat Allah Mengenal Allah dengan sifat mengenal Allah Dan seterusnya Sifat-sifat itu Di dalam istilah torekot disebut maqamat Kalau di dalam di dalam istilah hakikat Anwar Asrar ya, Atau eh, Madad misalnya <tuh> Tanpa itu tidak semuanya hanyalah ilmu. Ya. Kita membaca ilmu hakikat 100 kita pun tak akan menjadi suhud Karena menjadi ilmu lagi. Namun apabila kita membacanya paham, itu diumpamakan bahwa dia sudah mencium bau ma'rifat, baunya doang, ya, baunya saja yang mencium. Ya, ya lumayan daripada baunya aja tidak tercium. Ya. Maka orang yang mengingkari perkataan para awliya ya, jangankan untuk mendapat suhu, mencium pun tidak akan pernah ya. wahadihil isyarat apa istilah itu? istilah itu uh, ada istilahnya istilah itu satu kemabokan ada istilah itu isti'sal Isti'asal itu uh, Apa Pencabutan uh, Ke akar-akarnya Fa <tuh> inna man jauwaza an yakuna syai'un siwahu Wayapna ba'dahu Wajauwaza fana'afana ihid Barang siapa siwahu. Barangsiapa yang membolehkan sesuatu itu ada selain Allah, memahami bahwa ada sesuatu selain Allah. Kemudian setelah itu sesuatu itu hilang, fana, hancur, wajah dan juga membolehkan, membenarkan, fanaa, panaih hilangnya, fana'nya, fana. Sesuatu itu Berarti Dia telah menetapkan Ada sesuatu selain Allah Sehingga perlu difanakkan. Waman atbata syai'an siwahu Barang siapa yang telah mengakui Ada sesuatu selain Allah Pakod asyrakabihi Berarti dia telah Menyaingi, mensaingi Allah Mensyarikatkan Allah Ya Arsyadahumullahu wa iyana ila sawai sabil. Semoga Allah membimbing mereka dan membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Zanantu zulunan <tuh> bi annaka anta wa ma anta quna wala kunta. Fa inna anta anta fa innaka rabbun. Wasani senai ni dakmazonanta, fala farkobaina uju dai kuma pama bana alai kawala anhu, walau anhu binta. Baikul ta jahalan bi annaka roiruhu hasyuntawa in zala jahlu ka kuntak, pawslu hajrun wahajru ka waslun. Wabuaduka kurbon bihada hasunta. da'il Dailak telawab hambinuril kashaf binurin kisha. Fi layla tafulu ma anhu wasabta. Walla tu shirku ma Allahi sya'ia. Lialla tahuna pasirku hunta. Zonan kazununan anda menyangka. Biannaka Anta, bahwasanya engkau itu Kamu Artinya ada Yang independen di sisi Allah Wama antakuna Kamu tidak ada ya. Tidak tidak tidak akan ada di depan Wala kotun kunta Dulu pun kamu tidak ada Antakuna fi ilmu dhore Kamu tidak akan ada Wala kotun kunta Dan sama sekali kamu Ya Dulu pun tidak ada Kalau yang dulu di, di ilmu Allah itu Batin Itu bukan kamu Maka ketika Ada sekarang pun Itu adalah Sifat al ya, Itu pun bukan kamu Kita diberi kesempatan untuk Mengaku kita itu Sekejap saja Itulah hadith Ya Ya Dapat mempertahankan pun Hakikatnya ya, Wujudnya Tak dapat kita pertahankan Seperti Negatif yang muncul di layar Tak dapat kita pertahankan lama-lama Dia akan berganti negatif yang baru Maka kita hanya mengakui Kita ketika wujud saja Setelahnya tak dapat mengendalikan ya, Tak dapat Menjadi Apa e, Mempertahankan ya. Ada ungkapan Waktu terus berjalan Tidak dapat ya, Di stop ya, atau di Apalagi di, diundurkan nah, Tidak dapat Pa in anta anta Pa inna karabun Pa anta anta Sesungguhnya kamu adalah kamu Ya lain nakarabun, tetapi sesungguhnya engkau itu adalah Rob. Wasani isnain, yang kedua dari dua. Dakmazonanta jangan menyangka demikian, jangan memahami demikian. Kita yang kedua dari Allah Allah satu kita kedua. Ya. Maka itu akan ada syarik kita berarti syarik Allah. Fala barka baina ada perbedaan antara dua wujud kalian berdua. Pamabana'anka wala anhu binta. Tidak zahir ya? Darimu dan juga tidak zahir darinya. Bana ini jauh maksudnya. Bana yabinu baina tidak ada jarak darimu dan tidak ada jarak engkau darinya. Pak Imkulta jahlan, jika kamu berkata dengan perkataan yang jahil, di anak kegwairah, bahwasanya kamu itu bukan Allah <tuh> hasunta. Masih baik. Karena itu perkataan tidak tahu. Ya. Kenapa orang sufi menetapkan? Selain Allah adalah gair, bukan Allah. Ini permulaan. Tetapi apabila sudah sampai, enggak ada gair. Karena mengakui adanya gair, berarti mengakui adanya selain Allah. Sedangkan selain Allah tidak ada. Tapi pada permulaan, karena kita belum mengenal hakikat lagi, maka ya, permulaan e, dididik untuk mengatakan bahwa selain Allah itu gairullah. Ya, bukan Allah. Apalagi permulaannya permulaan secara akal. Hasun tak wa injala jahluka apabila kebodohan itu hilang, artinya mulai tahu ya kun maka kamu it eh, mana wa injala jahluka jika hilang sudah kebodohanmu ya, maka kamu ada bahwasluka hajrun menyambungmu kepada Allah itu adalah hajrun hajrun itu uh, infisal ya uh, putus terpisah tark yakni wa waslun dan <tuh> keterputusanmu sambung wabu aduka jauhmu deket bihadza hasunta dengan demikian itu adalah uh, jauh Eh, baik bagi baiklah engkau, apa engkau baik artinya baik Pem bagus pemikir pemahaman seperti itu zail dail akla buang akal tinggalkan akal pahaminya dengan binurin <tik> kisshafi ya. dengan cahaya yang tersingkap laila <tik> ya. tafuku ma anhu wasabta yaitu dengan tersingkapnya laila laila di sini adalah satu simbolik Kekasih ya. <tuh> Yang tidak dapat Tafuku Artinya yang me melebihi mengungguli Sesuatu yang uh, Ada Pada da apa, Sesuatu yang mengungguli sesu Sesuatu dari Allah ya. Yang engkau wasapkan Yang engkau sifatkan Yang engkau uh, jelaskan Ya, jangan eh, menggunakan akal untuk memahami mensipati Allah itu pahamilah dengan nurin kisaf walatul shrikma Allahi sayyan jangan menserikati adanya sesuatu bersama Allah di samping Allah liallah <tuh> tahuna agar engkau tidak jauh agar engkau tidak hina pasirku hunta ya, maka shrik itulah ya kehinaanmu Ini uh, Al-Imam Ibn Arabi berusaha untuk menjelaskan Bahwa ya, Allah itu Maha Esa ya, Tauhid dalam penjelasan orang Sufi Pahingkau lakail anta ya. tushiru ila anna irfanaka napsak Huwa irfanullahi ta'ala Wal'arif binafsih. Ghairullahi wa ghairullahi ya wa Jika ada yang bertanya, "Engkau memberikan pernyataan bahwasanya makrifatmu kepada dirimu, mengenal, kenalnya kamu kepada dirimu itu adalah kenalnya Allah," dan orang yang mengenal uh, itu dengan diri. Dengan dirinya itu bukan Allah Mesti mengenal dengan Allah Dan selain Allah Bagaimana mengenal Allah Dan bagaimana sampai kepada Allah Pertanyaannya Bagaimana Selain Allah sampai kepada Allah Dan bagaimana mengenal Allah Kan dikatakan Mengenal dirimu Itu mengenal Allah Sedangkan Wal'arib binapsihi Ghairullah Orang yang mengenal dengan dirinya Dirinya itu bukan Allah Bagaimana mengenal Allah Mengenal diri itu mengenal Allah Sedangkan dirinya bukan Allah Dan bukan Allah Bagaimana mengenal Allah Jawabnya Man'aroban nafsahu alima anna wujudahu Laisa wala ghairu wujudi bal wujudu bila sayrurati wujudi wujudal wujudullah wujudullah bila dukhuli wujudihi billahi wala khuruji wujudihi anu. sebetulnya diulang lagi yang ya, cuma uh, dia membahasnya dari sudut ya yang lain sehingga uh, semua sisi semua sudut dijelaskan oleh beliau Orang yang mengenal dirinya Maka dia tahu bahwasanya Wujudnya Bukan wujud Allah Dan juga bukan selain wujud Allah <tuh> Kita berdiri di cermin Kita itulah yang cermin. Ada satu sosok di dalam cermin itu Itu bukan kita Tapi itu juga bukan selain kita Kita setuju itu kita berdiri di depan cermin maka muncul Gambar di cermin Nah yang kita itu kan ini Yang itu bukan kita Tetapi itu bukan selain kita Itulah ingin dinyatakan Seperti yang Nabi katakan Bahwa manusia Bahwa Allah itu menciptakan manusia Allah suratih Berdasarkan surahnya nah, Surah itu adalah Khalkun, ciptaan, buatan Aga-agaan Ya. Tiada, ilusi, kosong ya. <tuh> Bahkan wujudnya itu wujud Allah Tanpa wujudnya itu menjadi wujud Allah Tanpa menjadi Allah kita ini Kita menjadi hamba ya. Menjadi surah Wujudnya, sudah, tak pernah berubah Kita di surga Abad dan Abidin tidak berubah menjadi Mungkin istilahnya ya, Menjadi mungkin Tidak akan berubah menjadi yang lain Tanpa masuk Wujudnya itu ke dalam Allah Dan juga tidak Keluar wujudnya itu dari Allah Dan juga Wala wa fihi. Tidak juga wujud dia itu ada bersama Allah Atau wujud dia di dalam wujud Allah Beliau ingin menapikan itihad hulul, ya, seperti pemahaman para filosof. Bila rauju dahubi halihi, maka nakoblaan yakuna. Bila panain wala mahwin wala panai panain ini yang diulang-ulang yang beliau ingin potong sudah. Bahkan dia melihat wujudnya dengan keadaannya. Yang ada sebelum dia diadakan. Dia menjadi ada. Sudah ada. Ya. Karena asalnya yang gambar di kaca itu adalah kita yang berdiri di kaca. Sudah ada. Sebelum dia bercermin di kaca dan muncul di kaca, dia sudah ada. Maka apabila muncul di kaca, itu hal dia. Ya. Maka dia mengenal wujud Allah itu dengan hal Allah. Apa itu yang ada di kaca itu. Yang Kaca itu sudah ada gambar yang ada di kaca itu sudah ada sebelum muncul di kaca itu ya, kita ini sudah ada sebelum muncul di sini karena wujud kita ya eh, karena eh, apa kita berada di dalam wujud Allah ya, di dalam ilmunya tanpa eh, tanpa panah tanpa perlu harus dipanakan memang kita tidak ada kenapa perlu dipanakan ya. Katanya Tauhid Supi Menghilangkan diri Agar menyaksikan Allah ya, Kelamaan ya, Sebetulnya tak payah Mengatakan Meniadakan diri Apabila dia punya makomat ruhiyah Sudah ya, Tak perlu baca Ilmu hakikat lah ya, Tak perlu baca ilmu hakikat ya, Umpama orang Yang menikah Tak perlulah baca praktek berhubungan dengan suami istri. Nikah terus, ya secara fitrah sudah terbingbing, ya, dapat berhubungan. Ya, umpama, karena itu fitrah. Fitrah. Ya, dan juga tanpa mahau, tanpa menghapus gambar kita. Dan tanpa perlu mempanakan rasa panak. Ya, ya, karena kita mempanakan diri kita maka kita perlu mempanakan rasa mempanakan itu jadi tak ada habisnya ya, karena tak inna panah ashai bi karena hilangnya sesuatu dengan kudra Allah ya. akhirnya kita perlu kudra Allah untuk mempanakan rasa ah, panjang wahdah muhalun wadihun sorryun katanya ini sesuatu yang sangat sangat sangat mustahil. patabayan an airfan al arib bin absihi huairfanul lahu irfanul maka jelas makrifatnya seorang arif kepada dirinya itu adalah mak rifatnya Allah kepada dirinya ya. Maka Setiap orang mengenal Allah Dikatakan tergantung istidahdiyahnya ter Tergantung kobiliyahnya Tergantung kesiapannya Tergantung Yang Allah tajalikan kepada dia Tidak akan keluar dari itu Apabila sudah berhasil melihat dirinya, maka dia akan menyaksikan secara umum makhluk-makhluk yang lain itu juga adalah jelmaan Allah. Tapi kita tidak tahu. Tidak tahu sebagaimana Nabi Isa ketika Allah bertanya, apakah engkau yang memerintahkan mereka untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Ya karena orang-orang Bani Israil menyembahnya maka apa kata Nabi Isa in apa in qultain qultu qultahu faqad araftah katanya kalau aku mengatakan begitu engkau tahu anta ta'lamu ma fi nafsi wa ana la a'lamu la ma nafsik ya. engkau tahu yang ada pada wujudku ya Imam Ibnu Arabi, dalam tafsiran ini, <coughs> di dalam kitabnya Radul Mutashabi, nafs ini diartikan "kita buk", artinya ketentuan, ketetapan surat, tentang takdir yang Allah tuliskan tentang kamu semua. Ya, itulah dirimu. nafsuka kitabuk kita buk, kita tulisan takdir ketentuan Allah semuamu itu itulah nafsu ya. <tuh> jawabnya Nabi Isa kalau aku mengatakan bahwa aku menyuruh mereka untuk menyembahku, engkau tahu karena ya, engkau tahu apa yang ada pada diriku Anta antata'lamu mafi nafsik Uh, uh, maaf. Maafi nafsi Engkau tahu apa yang ada pada diriku Tulisanku semuaku Tetapi aku tidak tahu Apa yang ada pada dirimu Apa maksudnya diri Allah Adalah Ketentuan takdir Allah Tentang Semua makhluk termasuk aku di dalamnya ya Termasuk aku di dalamnya Dan termasuk Satu persatu makhluk Yang engkau ciptakan itu adalah engkau yang menentukan Yang memberikan suratannya masing-masing Itu engkau tahu tafsirannya menurut orang sufi. Bagaimana aku menjadi dosa Artinya dosanya itu aku tanggung Aku tidak mengatakan agar mereka menyembahku Tetapi kenapa mereka menyembahku Kan itu takdirmu yang sudah engkau tulis di dalam kitabmu Ini jawaban kecil begini kalau disingkap oleh orang sufi ke dalam makna-makna yang hakiki menjadi luas. Anta ta'lamu ma nafsi wala a'lamu mafin nafsika. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Imam Ibnu Arabi menulis ada enam makna nafs di situ dibeberkan di, di semua lalu dia pilih yang sesuai dengan ayat, at konteks ayat itu ada dua wujudi satunya kitabi engkau tahu apa yang ada dalam wujudku ya dan engkau atau engkau tahu apa yang ada pada kitabku tulisan ya yang engkau tetapkan itu termasuk aku nanti akan disembah aku dilahirkan tanpa ayah dan lain-lainnya ya, engkau kan tahu itu aku tak berkata tapi engkau tahu dan aku tidak tahu maafi kitabik apa yang engkau sudah tulis tentang aku dan tentang semua makhluk dan termasuk orang yang menyembahku tidak ada yang keluar darimu, dari tulisanmu. Ya. Maka dialog ayat-ayat yang dialog kepada Allah itu bukan pun ada dialog yang sebenarnya, tetapi itu menjelaskan hakikat ketuhanan dan hakikat kemakhlukan. <tuh> nah, maka di situ dikatakan jelas seorang arif mengenal dirinya itu adalah satu pernyataan Allah Bahwa Allah telah mengenal dirinya Sebagaimana <tuh> apabila seorang kekasih mencintai kita dengan cinta kita Berarti kita telah mencintai diri kita Sudah Istri kita mencintai kita itu dengan cinta kita Apabila istri itu mencintai kita dengan cinta kita Berarti Aku telah mencintai diriku dengan cintaku. Ya. Maka, apabila wanita itu sudah tidak lagi menggunakan cinta kita untuk mencintai kita dengan cinta kita, cerai sudah, pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Ya. Aku tidak perlu lagi dengan engkau, ah, keluar kata-kata hayawannya. Ya. Engkau kurang ajar. Ya. Wanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin nafsi alwujud Wujuda. Dari kata manarafan napsa. Maksud Rasulullah di situ tentang nafsu al wujud. Ya, faman wasalla ilaha zalma kami lam yakin wujuduhu pizahiri. Walbat ini wujuda. Barang siapa yang telah sampai ke makom ini, <coughs> maka wujud Allah di zahir. Baik di batin itu bukan wujud Dia Bal wujuduhu wujudullah ya, Itu hu'nya ada dua Tapi domirnya lain-lain ya. Imam ibnu Arabi Memang membiarkan domir itu ada Sepuluh terkadang Masing-masing ya, rujukannya berbeda ya, Tergantung Ketelitian pembacanya Kalau enggak tutup kitabnya Pening Ya Beliau mengatakan wa ilaihi bihi wa anhu minhu lahu fihi minhu. Apa ini? Ya. Rupanya disarahin minhu bihi ilahi anhu dua muka surat. Ya. Kenapa? Di samping beliau menggunakan bahasa isyari dan bahasa simbolik, beliau juga menggunakan bahasa ijaz. Ya. Bahasa ijaz Uh, barang siapa yang telah Sampai kepada makom ini Maka wujud Allah Yang di zahir Ini makhluk ya, Dan yang dibatin di ilmunya Lam yakun itu bukan wujud wujudahu Wujud manusia Wujud kita bukan Bal wujud wujudahu Atau bal wujudu Bahkan wujud manusia wujud kita Wujudullah Wakalamuhu wa filuhu fi'ilullah Bedanya kita tidak suhud <kuh> Kalau Dikasih ma'rifat Baru suhud ya. Bagaimana apakah orang Kalau dikasih ma'rifat itu berdo ber Berbuat dosa Dari segi mukhalafatuh syariah Berbuat dosa Karena syariah itu adalah Hikmah Bahkan rahmah Ya maka di situ dikatakan wali kalau berbuat dosa untuk meningkatkan derajat nah, kita di sini cemburu malah dengki ya. oh sedapnya jadi wali berbuat dosa malah menaik meningkatkan derajat ya. karena untuk menjadi wali pun ya, telah, telah meninggalkan dunia serta isinya itu balasannya kita nggak mau tinggalkan ya, jangankan ah, dunia dan akhirat mereka sudah tinggalkan maka balasannya itu. Kita jangankan akhirat, dunia saja tak mau tinggalkan, ya. Bahkan semua perbuatan kita mau dibalas di mana? Di dunia dulu, di akhirat, nggak lagi. Ha? <tuh> <tuh> mereka tidak. Seperti di dalam min mumayyizati at ya. Salah satu keistimewaan tarekat shazilia, gurunya itu mengarahkan setiap hari berkata. Beribadalah kepada Allah Lalid dunya walalil akhirah Katanya Jangan ya, Beribadalah kepada Allah ja, Bukan untuk dunia Dan bukan untuk akhirat Itu setiap hari itu didengungkan Di telinga <coughs> Murid-muridnya ya, Tapi ibadah lillah Ya Ini hata malam ini. Hata ini. <tuh> ya. Wa da'wahu ma'rifatallahi wa da'wahu nafsahu binafsih. Pengakuan dia mengenal Allah adalah ya, Pengakuannya bahwa ya, bahwa Allah mengenal dirinya dengan dirinya Apabila dia mengatakan aku mengenal Allah Sebenarnya dia mengakui bahwa Allah lah yang mengenal dirinya dengan dirinya ya. Ini bagi orang yang sudah sampai kepada makom makrifat ini Ya Da'awahu ma'rifatallahi dia mengaku mengenal Allah adalah da'awahu pengakuannya ma'rifatallahi nafsahu bin ya Allah mengenal dirinya dengan dirinya Walakinna takasma'u da'wa minhu wa taral tilam minhu wa kama tara nafsaka ghairallahi bijahlik bima'rifati nafsihi tetapi kamu mendengar pengakuan dari dia, ya? dari orang. Kamu melihat perbuatan dari orang. Kamu melihat ada selain Allah. Sebagaimana kamu melihat dirimu, <tuh> itu bukan Allah. Sebabnya kamu tidak tahu kepada dirimu. Kalau tahu kepada dirimu, maka kamu tidak melihat ada dirimu. Atau tidak melihat ada selain Allah. Atau... Tidak melihat itu perbuatan dia, bukan Allah Atau melihat uh, uh, apa, pengakuan dia Pengakuan orang, ya, mengenal Allah Itu disebabkan kita dengan jahil Kita tidak tahu Maka tidak tahu itulah yang menganggap bahwa ada seperti mana akal akal memahami apa yang wujud di alam ini diteliti, dikaji, dibahas ya. Kemudian ditulis secara ilmiah ya. Orang sufi mengatakannya waham. Semuanya ilusi. Ya. tidak ada hakikatnya di depan hakikat hilang hilang itu artinya tidak ada lenyap tidak ada pak <klihat> <klihat> innal <klihat> <klihat> mu'min miratul mu'min hmm. ada um, apa namanya satu hadis dikatakan inna apa in apa al mumin miratu ahihi kan ahihi itu kan mukmin maksudnya ahihi itu kan mukmin diganti kalimat ahihi dengan kalimat mukmin maka al mukmin miratu mukmin ya. Ee, orang yang beriman sebetulnya cerminan yang mempunyai sifat mukmin Allah kan punya sifat mu'min. Gitu. Kalau Allah tidak mentajalikan sifat iman, maka kita tidak beriman. Kaidahnya begitu. Kaidahnya bahwa ya. bi inihi ai yang zuruhu, maka dia dengan dirinya di, melihat ta <mengga> Eh, dengan matanya, ayn, aynnya melihat. fa inna aynahu aynullah, wa nazarahu nazarullah. Bila keibiah, matanya mata Allah, pandangannya pandangan Allah. Bila keibiah, tanpa ada cara. La huwa, huwa bi aynik, au ilmik, au pahmik, au wahmik, au zannik au ru'yatik Bukan dia, ya, dia. Ainmu, ilmu, mu, paham, mu, sangkaanmu, penglihatanmu, penglihatan, mu, bal huwa, huwa, biainihi, wa ilmihi, wa Bahkan dia-dia juga Ainnya Allah Ilmunya Allah Ru'yahnya Allah ya. Ini <tuh> Untuk menjelaskan bahwasanya. Ma'rifatnya orang arif Kepada dirinya Baru Tahu bahwasanya Ma'rifatnya Allah Kepada dirinya dengan dirinya Maka Al-arif sifat Allah beri kepada kita Maka kita mengenal Untuk Mengenal Allah Maka Allah ma'ruf Dan Ma'ruf yang kita kenal Itu diri kita kita adalah ma'ruf. Ya, ma'ruf yang Allah. Jangannya Allah. Ma'ruf. Ya, kita adalah ma'ruf. Kan, <tuh> yang mengenal dan yang dikenal. Yang mengenal sifat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dengan sifat Allah kita mengenal. Maka kita akui. anak Arif Saya mengenal. Allah beri sifat itu kepada kita. Mengenal apa? Mengenal ma'ruf yang dikenal. Ya. Mana ma'rufnya? Bagi kita adalah kita. Semuanya kita. Kita ini surahnya, muradnya, makdurnya, maklumnya. Ya. Tidak keluar dari diri kita. Semuanya kita. Maka aplikasinya dalam kehidupan Maka dia melakukan kehidupan Adalah menyaksikan Tuhan semua Maka berarti dia orang yang paling beradab Yang tinggi kepada Allah Dan berakhlak dan taat kepada syariatnya Apabila pengetahuan ini Membawa kepada males bersyariat Maka itu makar Allah ya, Makar Allah <tuh> Ya. Bukan berarti jika seorang sudah usul misalnya arifin Dia tidak berdosa tidak boleh ya. Tidak sah Karena hanya Nabi lah yang maksum Selain Nabi wali Dia akan melanggar syariah ya. Karena begitu sunatullahnya Karena begitu hikmahnya ya. Karena bagi dia, bagi dia Dosa itu Lupa Allah Yang tidak diampuni oleh Allah Kalau dosa melanggar syariat Menyalahi syariat Itu hikmah Akan diberi taubat oleh Allah Dosa itu bukan untuk disiksa ya, Tapi diberi taubat Bagi orang yang sudah mengenal Allah ya. Maka Allah suka kepada mereka Tidaklah yang Allah suka, melainkan wali ya. Maka orang yang banyak bertobat Banyak berdosa, itu wali ya. Jadi bukan masalah dosa Tapi taubat Jika sudah mengenal Allah Pasti kembali kepada Allah ya. Latihannya Kalau di dalam taat Dia menyaksikan paling kurang Itu adalah taufik dan hidayahnya maka ketika berdosa pun, dia akan mendapat topik dan hidayahnya untuk taubat. Ya. Maka, kenapa orang supi merendahkan orang yang beramal, bertaat, dibanding orang yang bermaksiat? Ya. Karena yang membuat orang sombong itu taatnya. Ya. Bukan maksiatnya. Orang yang tadinya kelihatan Percaya diri, dihormati dan dikenal soleh Dan dia pun bangga dengan kesolehannya Tiba-tiba maksiat Mula rendah ya. Kenapa ketika tidak taat Dia berendah ya. Nah maka berarti <coughs> Itu persoalan dia tidak syuhud kepada Allah Dalam taat Tidak syuhud dalam taat Jangan berbicara tentang orang yang bermaksiat Itu karena dia tidak takut Kepada Allah Belum tentu pun orang yang taat. Ya. Kita dah telanjur Jadi ustad ya. Jadi mesti menampilkan ustad Untuk orang Bukan untuk Allah Liyusoddiqakan nas La liyusoddiqakallah <World> ya. Itu sebab Ada yang disebut Wali mulamati ini adalah tangga wali Tangga murid Tangga terakhir Kalau melewati ini berarti dia Menjadi seorang Wali kamil ya. Sebelum wali kamil Ada wali namanya mulamati ya, Setelah mulamati Masih ada lagi satu Tetapi apabila sudah melewati mulamati Maka dia ada separuh kamil Ini istilah saja Wali mulamati itu fokusnya kepada ikhlas ada ya. yang buat perumpamaan bagi orang yang tidak suka durian bau durian kan ya, busuk tapi isinya manis nah itu wali mula mati ya. <laughs> dia e, tidak ingin luarnya ketahuan baik bukan dalamnya buruk Ya. Agar dia Melakukan kebaikan itu Hanya Allah saja yang tahu ya. Apabila sudah berhasil Nanti mereka tidak peduli Tahu atau tidak tahu orang ya Aku sudah bersama Allah ya Kalau belum melepasi itu Susah Tak dapat ya. Itu disebut Tajribah ruhiyah eksperian ya. pengalaman dalam perjalanan menuju kepada Allah. Taib. Ta ba in qalak ailun ini Allahu Ta inna Allahu yaqulu ini ini ini ini Allah. Ini ya inni Allah. Ya, kalau diterusin ini Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. <tuh> Kalau jawab La huwa Walakinaka mawasolta ila ma ilai. Ya. Sehingga orang mengatakan Aku Allah pun tidak jadi Allah pun ya. Karena tetap gambar yang dicermin itu Bukan yang di depan ini Cuma dia sedang mengaku bahwa Aku bukan aku ya. Bahwa aku dia Tetapi dia bukan aku Gitu tetapi kita bukan selain dia e, maka orang yang mengaku anal nal hak mungkin man makhluk mendap dapat mengaku Allah kalaupun mengaku tidak jadi bohong. Firaun mengaku Allah kan sudah banyak yang mengaku Allah tak jadilah tak jadi Allah pun ya karena ada Allah betul. <tuh> Jadi bagaimana orang Islam, wali itu mengaku anal haq. Oh, oh, oh, cuman menghukumi kata-kata saja. Tapi hakikat tak dapat menjadi Allah. Ya. Ya. Allah Allah hancurkanlah. Ya. kama Sudah pun begitu. Engkau tidak akan mencapai sebagaimana yang Allah capai. In wasalta tamaya wa jika engkau sampai kepada apa yang ia sampai kepadanya maka engkau paham apa yang dia katakan dan engkau mengatakan apa yang dia katakan dan engkau melihat apa yang dia, katakan, apa yang dia lihat wala jumlah kesimpulannya wujudul asyai wujuduh hubika Bila wujudihim Adanya sesuatu ya, Itu adanya Allah Dengan sebab Engkau Atau pada engkau Tanpa Adanya Sesuatu itu Pala takdipi subhatin Maka jangan kau Hukumkan itu serupa subah Walatatawahaman Nabi Hadihil isyaratian Allah makhluk, tetapi jangan dipahami bahwa pernyataan ini bahwa Allah makhluk. Paina Bakdal aripi nakola ada sebagian orang Arab mengatakan asupi roy romahluk katanya supi itu bukan makhluk itu isyarat. Wazali kabakdal kasfitami wazawali sukuki walauhami ada lagi untuk ungkapan lain kalbusu pi Khalidun hati supi itu abadi ini namanya bahasa isyro ya. bahasa isyro bahasa simbol itu bukan istilah itu hanya ungkapan sementara setelah dia tersingkat penuh hilang ragu ya Anahua Ya. Wala, anak bal. huwa katanya, karena masalahnya kita takut kena Allah terlalu. Artinya, Allah kan Maha tidak bisa diwakili oleh satu orang mengaku anak huwa gitu. Karena dia, kalau kita pakai akal ini, sebagian kecil saja, umpama matahari. Ada enggak orang? cakap di rumah dia matahari di rumah dia itu inilah matahari semuanya tak ada rumah-rumah lain yang berjuta-juta rumah itu pun mengaku matahari jadi untuk <tuh> mengakui satu matahari mesti ya menghitungnya semua rumah itu membilangnya semua rumah itu satu rumah tidak bisa akan tetapi boleh kan kita mengatakan, oh, matahari masuk rumahku. Boleh kan? <tuh> Meskipun bukan semua matahari. Ya. Boleh, tapi tetap matahari adalah matahari. Ya. Itulah bahasa analhak. Sama dengan ucapan matahari masuk rumahku. Ini matahari. Itu. Mataharinya di sana. Ya. Maka itu teori nur. Diangkat oleh Al-Quran, oleh hadis Dan ya, Dipakai juga oleh Ulama Sufi Bukan sesuatu bid'ah ya. Datang kepadamu Nur Pekitab ya, Nabi Nur ya. Dikatakan orang beriman itu Walinya adalah Allah Yukhrijuhum ilan nur Allahu Nur Samawati Wal Nur Nabi Kaya Jabir dan seterusnya. Seperti itu, maka itu sebab harta <tuh> teori Tajalli yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, Tajalli Wujud dan Tajalli Nurani, ya. bukan Tajalli Irf dan atau istilah lain tajalli irfani. Ya. Itu istilah, istilah semua. Nah, maka <tuh> <tuh> <tuh> wahadhil luqam liman lahu khalqun awsa min al kaunain. Ya. Fa <tuh> <tuh> ini adalah satu apa? Bukan satu ini adalah beberapa lukham, lukmah, suapan bagi orang yang mempunyai kemahklukan lebih luas dari dua alam ini. Pa ya. amman kana kalkuhu kalkau nain, pala tuafikuhu. Pa innaha alzam minal kau nain. Maka yang uh, Kemahlukannya seperti dua alam, ya. maka dia tidak itu pun belum tua Allah, ya. tua fikuh Allah. Baina h, kaunain, lebih agung daripada dua alam semesta ini, manusia diciptakan dari bahan seluruh alam semesta, ya. malaikat mereka para aulia yang telah mendapat tajali sifat-sifat malaqia misalnya dia akan mengerti malaikat jika wali mempunyai mendapatkan tajali sifat malaikat tertentu, ya. ini Imam Al-Ghazali yang mengatakan, maka dia boleh berjumpa dengan malaikat itu. Ya. Seperti Imam Abdul Hasan Isazili, beliau berkata ketika ditanya siapa gurumu, dia menjawab, mula-mula guruku abdul Salam ibn Mashis katanya, kemudian Ya, aku tinggalkan, maka guruku sekarang, Sahidunah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Jibril, wa Mikail, wa Israfil wa Ijrail. Ya. Dia menyebut sifat Malakia. <tuh> Orang sufi menyebut. Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, Rosululloh adalah romzun lis Siddiqiyah. Ya. Tidak ada yang dimiliki yang lain. Ya. Seperti yang dimiliki oleh Sidna Abu Bakar, dominasi atau yang paling menonjol sifat Siddiqiyah. Yang lain punya, tapi ini yang paling. Ya, teruji ketika Mi'raj. Ditanya Nabi Mi'raj. Syedina Umar Adliyah, Syedina Utsman Hayaiyah, Syedina Ali ya Putuah, Sajaah, Elmiah, ya, Rasulullah Rahmiah, Rahimiah. Artinya bahwa uh, dia telah menyebut. Simbol-simbol Tajali sifat Allah kepadanya ya. Jika malaikat semuanya Dia memiliki uh, Sifat malaikat Ketaatan sifat-sifat malaikat <coughs> Jika itu dimiliki oleh dia Maka itu gurunya ya, Malaikat gurunya ya. Dalam Kalam, dalam pembicaraan hakikatnya semua Allah. hakikatnya semua Allah. Seperti istilah uwaysiah dan lain sebagainya kita sudah jelaskan ya. Baik. Wa alal jumlah anar ra'i wal mar'i wal wajid wal mawjud wal arif wal ma'ruf wal muwahhid wal muwahhid Al-mudrik, wal wahid. Yang melihat, yang dilihat. Yang mengadakan, yang diadakan. Yang arif dan ma'ruf. Yang mengesakan dan diesakan. Yang memahami, yang dipahami, satu. Tak ada yang berbuat semua itu. Wahuwa ya. yara wujudah wujudih, Dia melihat wujudnya dengan wujudnya. Sekali lagi kita mengenal Allah, setelah Allah kasih sifat mengenal sifat ru'yah. Ya, itu sifat Allah, maka kita mengenal, kita disebut arif. Ya, mengenal, lalu mengenal siapa, mengenal Allah, di mana, di surahnya siapa, bagi kita, kita saja, nggak perlu orang lain. itu bagi kita, kita saja. Maka dia mengingat Allah sepanjang hidupnya, ya. karena dia sudah Allah berikan. Sifat ma'rifat untuk mengenalnya ke Kepada yang dikenalnya Maka yang kenal sifat Allah Yang tajali kepada dia Yang dikenal wujud Allah Itulah yang tajali menjadi wujud dia Dialah hamba Allah ya. Maka untuk merasa dia independen Itu satu dosa besar Untuk merasa dia ada Itu satu, do satu dosa besar Itu muncul sedikit sangat pada mereka yang marifat untuk melihat dirinya ada itu sedikit sangat ya. kepada mereka yang sudah mendapatkan marifat sudah di di apa kalau umpama gelap cahaya sudah masuk gelap ya. secara keseluruhan sudah hilang mungkin ada bagian sudut tertentu katakan begitu ya maka mereka mengumpamakan nur Maka apabila dia mengingat kepada selain Allah bagi dia Suatu perasaan bersalah yang menyiksanya Ini kita tidak sampai seperti itu sebelum mempunyai makrifat Maka apabila dia menghina orang ya oh, Tersiksanya bukan main Karena dia telah melupakan Siapa sebetulnya ya, Yang dicacinya itu Itu pertanda bahwa dia lupa dengan Allah Maka bedanya orang yang Mengenal Allah Maka dia tidak akan mengatakan Kecuali dengan Allah meskipun memeranginya apabila dengan Allah maka dia aman selamat nah, ini pemeliharaan Allah, pertolongan Allah adalah dengan diberikannya makrifat. Sudah. Selebihnya hidup itu sesuai berjalan dengan takdir Allah. Runtung rugi, jatuh bangun, dicaci, dimaki, dipuji berjalan. Tapi bedanya dia selamat ya, Dari melakukan sesuatu tanpa Allah Dan dia menyaksikan itu Nah maka orang yang sudah mengenal Allah Setiap hari dia mengingatnya Karena apa? Karena dia dengan dirinya tidak dapat dipisahkan Itulah surahnya Setiap hari dia senyum Setiap hari dia menangis Setiap hari dia ketawa ya, Menyaksikan Allah yang tajalli terus ya, kepada dirinya. Ya, maka dia lupa kepada selain karena selain tidak ada. Itu satu ketika seorang wali sedang salat. Tiba-tiba ada tetamu di sebelahnya menunggu lama sangat. Ih, lamanya ini kawanku tengah salat. Ya karena lama akhirnya dia menol men apa, mencoleknya ya begitu begitu dia menyentuh tangannya terus dipukulnya ya. apa dia bilang <tutuh> -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> Allah cemburu <tuh -tuh> banyak kisah-kisah Wali yang Hidup dengan rohaninya Di luar prediksi kita Ketika Dia berkata kepada kita ya Itu di luar nalar akal kita Oh ini Gila ini orang nah, Ini uh, uh, uh, uh, adalah Semua Bersumber artinya Kelahir uh, uh, ber, daripada ma'rifat Allah itu kepada dirinya Nah sifat-sifat yang Allah tajalikan kepada dia <tuh> Untuk ma'rifat kepada Allah itu bukan satu ma'rifat ya. Ma'rifat itu nama Mengenal Yang muncul dari makomat yang ditajalikan kepada diri kita Jika satu makomat, ya, Satu ma'rifat Kalau kita oleh Allah Perlu mengenal Allah Untuk cukup mengenal Allah melalui ya, Tajali yang Allah tajalikan kepada kita Hanya Katakan hanya 10 sifat Karena kita tidak pun Sebagai apa-apa di dalam dunia ini Hanya sebagai Seorang suami dan ayah Bagi anak-anak Dan ahli Masyarakat setempat, sudah ya. Tak jadi adun, tak jadi menteri besar Tak jadi tuan guru, tak jadi ya, Suami yang beristri empat, tak jadi pun ya. Atau tak Jadi tidak perlu banyak Ya Uh, Makomat ruhia, akhlak anwar yang diperlukan untuk menyaksikan Allah karena Allah tidak tajalikan pada jasadnya itu lebih dari ya, sekedar apa yang ada pada dia maka apabila sudah cukup dia mempunyai akhlak-akhlak itu makomat-makomat itu menerangi untuk melihat apa yang Allah kenalkan kepada dirinya, takdirkan yang menjadi suratan hidup dia sudah cukup. Itu wali, ya, wali maka itu sebab wali diberi nama-nama ya, karena tergantung apa tak dia pilih alam ya, Maka dikatakan, kalau wali yang paling tinggi dialah yang mengatur alam semesta ini ya. Nabi shallallahu alaihi wasallam pimpinan zahir dan batin. Pimpinan politik, ekonomi, sosial Budaya, seni, agama Syariat, keluarga, bisnismen ya, Raja, tentera ya, Boleh jadi Nabi semuanya ada <tuh> ya, Kita Istri pun satu ya, Tak perlu Banyak maripat Seperti yang istri empat ya, Katakanlah Orang punya istri satu, uangnya cukup segitu Tapi istri empatnya cukup Seperti begitulah Maka marifat ini Berapa kita perlukan Atau saya mengumpamakannya lampu ya. Jika di ruangan ini Kecil, cukup 50 watt Ya Sudah Kalau dikasih 200 watt Panas ya. Tidak Mizan, sedangkan Allah menciptakan ini Wa, -wa al mizan wala tuksiru pilmizan ya. sudah maka kita itu akan jadi diri kita saja tidak jadi diri orang lain nah bagaimana orang sudah mengenal Allah ya, dia akan keluar dari dirinya kenapa bila dia mengenal Allah dia dengan Allah saja maka tidak melihat yang lain dan Allah bagi dia adalah surah yang Allah jelmakan dalam dirinya sudah Dan Allah tahu berapa perlu Maripat Sifat-sifatnya yang <tuh> Diperlukan Allah tahu ya. Imam Ibnu Warabi menjelaskan Sampai seperti itu Intinya adalah Allah Esa Itu saja Setiap satu tidak sama dengan yang lainnya Karena kalau sama Allah naqis Tidak kamil kalau sama, orang akan menjadikan kesamaan itu sebuah tanda ilmiah untuk mengenal Allah. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah. Ya. Secara penelitian mata, akal tidak ada. Sehingga sama pun satu sama lain tertutup. Itu namanya Allah dihijab oleh sifat keesaannya yang tidak ada yang dapat menirunya, mengkajinya, menalarnya. Maka apabila dia sudah mengenal dirinya Kalau dia Seorang yang diserahkan Untuk menjadi dalil ilallah, <kuh> ya, Maka dia memiliki Tajribah ruhiyah yang lebih banyak ya. Seorang mursyid Misalnya berarti dia punya Tajribah ruhiyah Yang banyak Umpama supermarket ya, Di dalamnya terdapat Segala keperluan manusia Contohnya ilmu saja, kalau orang hanya memiliki satu ilmu misalnya, di dalam ilmu ulumu syariah, syariah, dia dapat mengajarkan yang lain kecuali itu. Yeah. Dan ini hukum. Artinya sesuatu yang ditetapkan dalam akal. Kaidah akliah. Tidak keluar dari situ. Yeah. Sebetulnya ada satu kitab yang... dijelaskan oleh seorang ulama sufi bernama Syekh Ahmad Zarruq. Dia punya kitab namanya Qawaidut Tasawuf. Ya, seperti fikih mempunyai kaidah-kaidah usul fikih untuk memahami e, afal mukallafin dari sumber dalilnya Al-Qur'an dan hadis, begitu juga tentang amal ruhaniyah atau apa amal rohani Imam Ahmad Jaruk menulis kaidahnya dikawai dulu atas sawwaf ya. dia mencoba untuk melogikakan aktivitas rohani di dalam hukum akal dari mana Imam Ahmad Jaruk itu ma -ma -ma -ma menulis dari membaca Hikam Imam atau Athaillah. Ya, perkataan-perkataan Imam Syazuliyah dan ulama-ulama sufi lainnya dia bikin kaidah-kaidah itu. Ya. Saya baru ingat bahwa ada kitab Kaidah Tasawuf. Ya. Seorang eh, pengamal atau pengkaji sufi memang mesti khatam Kaidah Tasawuf untuk membaca kitab supi manapun yang hakiki dia sudah punya kaidah usul fikih seperti eh, kaidah tasawuf seperti kaidah usul fikih jika terjadi kasus sesuatu oh al asia pil, pil, pil, pil apa uh, al apa asia al ibaha gitu terus ada kaidahnya begitu juga dalam tasawuf tentang ma'rifah tentang fana tentang Ya. Itu apa? Eh, satu kekayaan ya di dalam eh, Hazana tasawuf yang mereka mempertahankan ataunya memelihara, menyimpan eh, makrifat, ilmu-ilmu tajribah ruhiyah mereka. Taib وُجُدَهُ وُجُدِهِ وُجُدَهُ وُجُدِهِ وُجُدَهُ وُجُدِهِ mengenal wujudnya dengan wujudnya mengetahui wujudnya dengan wujudnya tanpa ada cara idroknya idroknya bagaimana tidak tahu rukyahnya tidak ada ma'rifahnya tidak ada kita sendiri kalau sudah tahu tidak dapat mentiarkan, ya. tidak tidak tidak dapat ditulis huruf surah dituliskan seperti kita misalnya mencari eh membuat tempe misalnya nah, bisa ditulis, ya. bisa diukur bendanya, itu tidak tidak dapat tidak ada kehpiyah ya. orang cinta kepada yang kekasihnya, kalau ditanya, coba terangkan kepadaku, kenapa engkau cinta? Dia akan mengambil nafas panjang-panjang. Aku cinta, sudah. Kalau dipaksa juga, tak cantik pun, ya. hidungnya pesek pun, haha. <tapi, Tapi kenapa, aku cinta. Itu sebab Kata Rabah Rabatul Adawiyah Dia mengatakan Uhib buka hubain Aku cinta kepadamu Dengan jua cinta Hubbal hawa ya. Cinta yang Allah telah Ciptakan Di alam ini Melalui sifat cinta Hawa nafsu kita Ya. Yang Allah ciptakan Untuk mencintai sesuatu Bagi para wali Mencintai Harta, tahta, wanita Toyota, senjata Itu Allah sudah cintanya kepada hmm. Allah ya. Kalau kita cinta kepada Allah aja tak betul ya. Dia cinta kepada tahta, tahta, tata semua Itu bukti cinta dia kepada Allah Lalu satu lagi Wahubban ini yang tidak dapat dikatakan alasannya Dan cinta Karena engkau patut dicinta Sudah Apa patut dicinta Semua sifat-sifat baik Sifat-sifat mulia Sifat-sifat yang bersih Sifat-sifat ya uh, Yang utama Yang luhur Yang milik Allah itu sudah Allah tajalikan ke diri kita sendiri Dan itu adalah hak, -hak sifat Allah Sifat itu rajak kepada zatnya Zatnya sudah menjelma dalam dirinya Al-arif wal ma'ruf Maka dia tak dapat memberikan alasan Kenapa aku mencintai Allah Lalu ketika dia melihat yang lain Cinta apa? lillah katanya. aku cinta kepadamu karena Allah ya, itu baru kita dapat melakukan karena Allah itu, kalau tak itu kita hanya kalam ya, aku cinta padamu karena Allah karena kita adalah saudara Islam ya, uhwa islamiyah uhibu kapillah uh, sakit saudaranya dikunjungi uhibu kapillah begitu keluar dari rumahnya digibah nah, itu sakit itu karena dia mulutnya tak dijaga tuh nah, dia pun tak menjaga pula ya itu sebab ya, Allah azablah az tuh mulutnya buruk sangat tapi katanya dia mengunjungi yang sakit itu tuh ya uh wah billah. tak nah, Tak ada Coba Orang kalau cinta ya, Tak ada nampak buruk Meskipun berbuat buruk ya. Sama dengan orang kalau sudah benci Tak akan baik Meskipun berbuat baik Maka apabila dia sudah mencintai Allah Dengan cintanya Maka baru dia melihat yang lain Cinta karena Allah Itu baru namanya Al-Hubub Fillah atau Lillah Kalau tidak, tidak ya. Kita semua cinta Atau tidak cinta itu Karena diri kita Makanya kalau niat orang lain jatuh Mampus kamu Itu kan puas kita gitu. Tapi ketika ibu Anaknya jatuh Dia yang jatuh Kalau sudah melihat bahwa dirinya adalah jelma jelmaan sifat wujud Allah maka dia yang lain itu aja bagian dari universal ketuhanan maka nabi katakan orang mukmin kalau sakit maka sakit seperti anggota badan semua itulah ta'mul iman manisnya iman cinta dan itu ma'rifat kita kepada istri belum cinta karena Allah belum belum belum, ya, karena kita tidak cinta Allah pun. Ya, bagaimana cinta Allah? Kalau belum cinta karena Allah, uh, bagaimana cinta karena Allah? Kalau belum cinta Allah, uh, itulah makrifat. Pakaman nawaitu dahuk bila kepiyah, sebagaimana wujud Allah tidak ada kepiyahnya. Paru nafsihi bila kepiyah. Maka Allah melihat dirinya tanpa kaipiah Wa idrakuhu nafsahu Bila kaipiah Allah memahami dirinya tanpa kaipiah Wa ma'rifatu nafsi bila kaipiah Dan Allah mengenal dirinya Tanpa kaipiah Ba'in sa'ala sa'ilun Na'kifuna walhamdulillah Al-Fatiha Saya tak Tak, tak hatamkanlah agar Bebaki besok pagi ya Insya Allah ya. Kita buka soalan ya. 15 menit 20 menit silahkan Bagi yang nak rehat ya Silahkan keluar ya. Artinya sudah ya, Selesai mengaji Dan ya, boleh Yang nak keluar keluar yang nak Ada hajat silahkan saya memberi masa untuk bagi ya Silakan yang ada soalan. Waalaikumsalam. Allah Allah tanpa. Uh, zikir Allah tanpa apa? tanpa kita Allah saja. ismul a'zham, ismul mufrad. Yeah. Uh -huh. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Memang um, zikir Allah sebagian ulama Mengatakan ya, orang yang zikir dengan ismul athom atau istilah lainnya ismul mufrad, nama yang tunggal itu karena Allah namanya cuma tunggal Allah, ya. Tuhan nama dirinya Allah yang lain, nama bagi sifatnya kalau Allah nama bagi zatnya, maka dikatakan ismul mufrad, ismul wahid, dan itu ismul Ya Sebagian ulama mengatakan zikir Allah, Allah, itu dikatakan tidak ada dalil. Katanya, mesti ada tarkib. Allahu Akbar, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah, La ilaha illallah, tidak boleh Allah saja. Itu berdasarkan Anggapan mereka tidak ada ya dalil mengatakan misalnya ada yang mengatakan kalau Abdul Zikri falam ilaha ilallah, ya ada lagi yang mengatakan eh, kalimatan sakilatan yaitu itu jelas ada Subhanallah alhamdulillah misalnya, ya atau banyak dalil-dalil semua tidak ada. Menurut mereka yang menunjukkan e e Zikir Allah Sahaja ya. Akan tetapi Para ahli ya Mengatakan banyak dalilnya ya. Banyak dalilnya Mereka merasakan apabila mereka Sudah sampai ya. kepada usul Tidak ada kecenderungan Di dalam batinnya kecuali memanggil Allah Allah ya, Tanpa mesti ada satu Ijtimah Untuk menetapkan bahwa Orang yang jika sudah Tinggi, dekat kepada Allah, zikirnya Wajib Allah, tanpa ada ya, Satu e, ittifak Seperti itu Namun tajribah mereka Apabila Mereka sudah sampai kepada tahap Tak, apa maka yang keluar dari batin mereka panggilan nama Allah Allah Allah tak ada kecenderungan kepada lain. Ya. Adapun dalil banyak. Ya. Ketika ada perintah layakumusah ya tidak berdiri hari kiamat ya. selama ada orang yang mengatakan Allah yaqulu Allah Allah kan berkata sama dengan uh, man qala ilaha illallah kan yaqulu qala barang siapa yang berkata la ilaha illallah dahala jannah ya. jadi tidak betul atau Qulillah kata Al-Quran Summa dharhum, ya, Fi khawdihim yal'abud Katakanlah Allah Ya ada Cuman Tidak menjadi perhatian Ya amatul muslimin Karena hikmahnya ternyata Apabila orang sudah sampai mukarrab Ya sampai usul Ada kecenderungan dalam batin Allah Al-imam Abul Hasan Ishazili menjadikan Allah ini zikir pada permulaan suluk. Sementara pada waktu itu kaudiriah tarekat itu Allah dibiarkan timbul ketika dia tawajud, ya, artinya wujud, ket, wajan, ketika dia Isq gitu. Seperti misalnya Syaikh Abdul Qadir Al Jilani ketika berzikir bersama La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah, La Ilaha Illallah, La. Ya. Beliau berzikir dengan muridnya dan beliau tidak perlu mengucapkan La Ilaha Illallah lagi, tetapi ketika diucapkan bersama ya untuk memberikan semangat majelis. Ya, tapi kemudian si Abdul Qadir Al Jilani tak ada suaranya kecuali Oh Allah. Allah Allah Allah Allah Allah karena ya, e, Zikir itu adalah zikir Ma'rifatnya Allah Allah Allah Zikir ma'rifatnya Dan itu dalilnya apa? Kasyaf hmm. Tak ada dalil ayat Kalau mau dicari dalil ayat Rupanya banyak Jadi ulama membuat dalilnya Gitu Ya karena Al-Quran itu am ya, Al-Ibrahim Bi umumi lafzila bi khususis sabab Wadhkuris ya. ya Nama Allah cuma satu Allah Nama Tuhan cuma satu Allah Berzikirlah Kepada nama Tuhanmu ya. Nama Tuhan itu cuma satu Allah Kalau yang lain nama sifat Atau kulidulloha, kul katakanlah, ya berdo'alah kepada Allah. Berarti panggil Allah, rahman Atau berdo'alah kepada Ya Rahman, Ya Rahman. Ya. Ayyama tad'u falahu al asma'ul Apakah kamu berdoa Kepada Allah Ya Allah Ya Rahman ya. Maka Masing-masing ada namanya Allah selain nama Allah Yang menunjukkan Zatnya Jabar Kohar ya. Ada pun yang menunjukkan sifatnya Ya semua ya. Rahman, Rahim, Karim ya. gofar Gofur Dan <kuh> Fatah ya, Dan seterusnya Saya Fadkurullah ya Ada dalil ya, Cuma ulama tidak melihat ya, Tidak melihat Karena tidak ada seperti yang dinyatakan dibayangkan oleh hadis ah, Sebetulnya ada tadi itu Hatta yakulu Allah Allah katanya Ya Kiamat Akan terjadi kalau orang Tidak lagi menyebut nama Allah Allah Oh enggak itu maksudnya adalah orang yang Taat kepada Allah, itu kan tafsiran ya, Tetapi Am, umumnya lafal ya, Adalah itu Nah memang <tuh> Kalau di dalam Shaziliya Mereka Mengatakan rukun Tarikatnya itu Tiga Itu banyak sebetulnya Cuman ingin menyatakan yang Yang menjadi metode dia kaidah dia Pertama ilmu Kedua zikir Zikirnya pun Allah saja Bagi dia Allah ini Ya Kan kita zikir di dalam Di dalam, di dalam apa Di dalam tasawuf itu zikir itu Littazaki Zikir itu dianggap sebuah sabun untuk membersihkan ya. itu yang dikatakan orang supi berzikir tak kenapa apa-apa, ini zikir ini Kalaupun, kalau na berdoa ya lain lagi silakan berdoa, doa banyak tapi untuk membersihkan hati maka zikirnya adalah litaqarrub saja ya. karena zikir itu ingat kepada Allah, kalau belum ingat maka dia mesti mengucapkan lafal zikir Dijadikan untuk membuang Segala sesuatu Di dalam diri ini Selain Allah <tuh> Ber Mereka berpandangan Hanya lafad Allah sahaja <tuh> Kalau coba terus diucapkan Untuk mengusir Selain Allah yang ada di dalam diri kita ini Itu berjaya Sampai mereka mengumpamakan <tuh> Zikir Allah itu <tuh> Ismul azam, ismul mufrad diumpamakan seperti tongkat Nabi Musa yang memakan tongkat-tongkat sihir ya. maka di, <kuh> mereka menyuruh untuk membuat lapat Allah kemudian dilihat setelah itu dipikirkan di dalam pikiran dia Allah oh, Diturunkan ke hati untuk menghapuskan ya, Intibaat <tuh> ya kesan daripada ciptaan Allah yang ya, kita tak luhut, ya, tak ya kepada hati kita, Allah, Allah, Allah nah, ini. sampai pada satu ketika <coughs> hanya ada Allah di apa di hati ini ketika hanya ada Allah di hati Bukan nyalapan Allah jatuh di sini bukan ya, bersih maka tajalli ya ada tahaliyat ya fadail ya maka sifat-sifat itu akan memanggil Nama zat yang mana sifat-sifat sifat itu berdiri di zatnya, Allah, Allah, sudah. Dan jangan dibayangkan, berarti kalau sudah ada zikir Allah, hati berzikir sendiri. <tuh> tak ada, tak ada bunyi, tak ada suara, tak ada. Ingat, ingat, lebih halus daripada cahaya. Ini cahaya ada bendanya. Zikir ya. itu nur. Kita mengumpamakannya, seperti orang ingat kekasih. Apa bebunya di sini? Nama kekasihnya itu Zainab. Misalnya, namanya kekasihnya Zainab. Nab, Zainab, nab, Zainab, nab, Zainab enggak ada. Ya. Ya. Udah inget aja, Zainab. Ya. <tif> ya. Karena ada keterada halasunasi, karena dia baca dia dia coba bayangkan akhirnya bayangan dia tidak ada. Ya Allah ya kalau mereka mengatakan tak boleh mesti ada tarkib ya Allah ya ikutlah dia. Tapi para awliya dalilnya ada dan tajribahnya ada dan mujarrab. Ya. Al Mujarrab. Para ulia zikir Allah, Nakshbandi zikir Allah, Tijani zikir Allah, Sa'zili zikir Allah. Atal al ya di tingkat yang tinggi zikir Allah. Tapi Sa'zili ya. Kaidah yang tinggi itu dipakai awal. Ya. Allah. Adapun la ilaha illallah tabarruk Ya, bukan lagi bidayah ya, Zikir hakikinya Ismul a'zam Allah ya, Maka sa'ziliun itu Bawa lapat Allah aja kemana-mana Allah Karena memang belum bersama Allah Jadi mesti bersama tulisannya <guluh> Kalau sudah bersama Allah Lupa dengan tulisannya Ya. dalil banyak Al-Qur'an, hadis dan banyak tajribah amal ha amal amal ummah, ya. Minal Awliya wal muqarrabin, ya. wal arifin was salihin. Banyak kata Imam bandi ya. di di dada beliau ya oleh Sidi Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu ya lapar Allah naks ya, bandia Allah ya, maka mereka bahkan melantunkan hadrah Allah Allah Allah, Allah. Ya. kalau orang Arab nyanyian uh, rock pun ada Allah Allahnya itu ya karena bahasa Arab udah nikmat Allah ya, kita tak berani kalau misalnya di apa tempat maksiat apa uh, orang Rokas apa ya, ya. di KPKP -KP yang tak ada itu bunyi Allah coba kalau pergi ke Arab itu bunyi Allah semua ya. yang telanjang Allah <ganti> Ya, kita wali saja yang cakap Allah, di sini. Allah Jangan kita klaim bahwa zikir Allah itu adalah tradisi Arab Karena orang Arab itu bukan ya, Tradisi Islam Itu sebab Orang Arab itu sudah kehilangan Adab ya Mereka sangat mencintai ya, Orang Nusantara kita karena sekali saja mereka melihat orang Nusantara kita ini jatuh cinta, karena dia melihat tulisan-tulisan Adab dalam Kitab Tasawuf yang diceritakan pada zaman Sahabat Tabi'inat Tabi'in, itu di kita masih ada meskipun kita pun sudah jadi tradisi. Ya. Tapi alhamdulillah ya, tradisi Adab ya. yaitu ada pada orang Nusantara. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi salah. Zikir hu memang tidak boleh kita begini. Zikir itu kan alamahadakum. berdasarkan bimbingan Allah yang yang uh, apa uh, ada pada orang itu. Nah, ketika orang Allah, Allah, Allah, Allah. Nah. Kecepatan <tuh> untuk ingat itu sudah lebih cepat dari ucapan Allah. Allah. Ya. Maka dia akhirnya sudah apa namanya? Sudah eh, apa kalau eh, kalau orang yang sakit mesti segera dibawa eh, apa? Darurat itu apa? emergency ya. itu sudah emergency jadi dia tidak lagi menyebut Allah oh. udah itu hu isba hu Allah adalah Dommah Dommah itu isba Wow hu waw itu domir goib Goib mutlak dia ingat kepada zat hu hu hu hu huh. huh. itu bukan zikir lidah alfaz tetapi zikir wijdhani. ya Zikir wujdani Namun oleh sebagian Mursyid tabaruk kepada wujdani ya, Arifin Maka Dijadikan Alat terbiah. Ya. Kita tidak hu' pun huk -hu aja Allah, Allah, huk, huk, huk, huk, ya. Paling kurang apabila muncul Wijdan wijdan itu sudah kenal. Gitu. Itu terbiah. tarbiyah. Maka ada sebagian mursyid, tak payahlah, kena menimbulkan ya, uh, kritis daripada ulama, pukoha. Ya. Karena Pukoha ini Pengawas Syariat hak dia Tak boleh, di, tak boleh disalahkan Hak dia itu ya. Orang supi pun dari dulu ya. Selalu memberi laluan Kepada Pukoha Oke aku tak jadi ya. Engkau pengawas ya. Maka tengok Nabi Musa Tak akan berhenti mengkritik ya. Hidir hmm. Ya, tak akan berhenti Karena Syariat itu adalah haris ya. bodyguard agama ya, Boleh-boleh Coba-coba ada yang masuk ke dalam Rumah tuannya hei, hei, hei. Ya. Saya dapat izin Aku tak dengar ya. Tak ada keperintahan padaku Itu perkataan si di, uh, Izzuddin bin Abdussalam Ketika beliau membela al-imam Ibn Arabi ya. Nah maka Zikir hu adalah zikir wujdani ya. Zikir yang sudah sampai isq iskin wujdaniin hu, hu, hu, hu, hu, hu. Itu sebetulnya bunyi Zikir yang terlalu cepat letupannya ya. Sehingga kalau dibunyikan hu hu hu hu hu hu, hu, hu, hu. itu tidak ada yang mengajarkan Allah yang bimbingnya. Ya. Kalau dalilnya adalah ilaha ilahuwa. Ya. Masih ada dalilnya. Kalau dipaksa dalilnya. <gulihat> Mereka sudah ada di dalam kitab Lata'iful Minan. Ya, diterangkan. Tapi ditolak oleh ulama. Karena itu memang berada dalam di dalam tajribah itu, di dalam perjalanannya kerohanian itu dia akan ketemu itu di dalam ketemu itu. Nah, namun ketika para ulama ya sebagai pengawas Rosmudin ya maka berhak dia untuk ya, menghalangi orang yang tidak mengalami tajriba untuk memakai itu meskipun ada dalilnya kecuali ada mursyid yang membimbingnya. silakan. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Hu. Hu. Hu. Hu. Hu. Tetapi kita pun menyadari itu tarbiyah, Bukan Selepas salat terus hu, hu. Ada satu fenomena Bukan la ilaha illallah La ilaha illa ana La ilaha illa ana Bukan la ilaha illallah La ilaha anak ana La ilaha illa ana, la ana. La ana. La Wallahu'alam Lama-lama <tik> nanti jadi anak Anak-anak <tik> Bahaya Ya <tik> Itu tidak apa. Dalam tajribah mereka, tidak muncul anak itu. Tidak muncul yang ada, hu Karena hu domirua. Ya, hu adalah gaib mutlak. Hu adalah isba Allah, Allah. Hu ya, anak tidak ada. Ya, wallahu alam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima allamtana wa alimna ma yanfa'una wa ilman birahmatika ya rahman rahimin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sa'iya wa qalban khashia wa badanan sabira wa wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da' Allahumma akhrizna min zulumatil waham wa akrimna bi nuril 'ilm ilm akrimna nuril alayna ya Allah futuha arifin bi wa nasur alayna rahmatak